Halo guys, selamat datang kembali di channel informan biasa Aurora merupakan cahaya warna-warni yang biasanya berwarna hijau, biru, atau ungu di langit malam yang bergerak perlahan seperti tira yang terkena angin Cahaya indah ini hanya terlihat pada malam hari di dekat lingkaran arktik dan antartika, yakni sekitar 66,5 derajat utara dan selatan katolos Di utara, fenomena ini disebut aurora borealis atau cahaya utara. Nah, mau tahu tempat terbaik mana saja untuk melihat aurora borealis? Ini dia, 7 tempat terbaik untuk menyaksikan aurora borealis versi informan biasa. Church Hill Churchill Hill adalah sebuah kota kecil yang berada di Manitoba Utara Kanada yang memiliki 900 penduduk. Tempat ini terkenal dengan beruang kutub yang bergerak menuju pantai dari pedalaman pada musim gugur yang menjadikan kota ini memiliki julukan kota beruang kutub. Kota ini juga merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan fenomena aurora borealis. Untuk dapat melihatnya dengan jelas dan indah, pergilah ke Dead Church Hill Northern Studi Centry yang dapat ditempuh 30 menit dari kota Churchill. Hill. Abisko Abisko merupakan wilayah pedesaan yang terletak di sebelah utara swedia Di tempat ini bersih dari polusi cahaya karena berada di tempat terpencil Tapi meskipun berada di tempat terpencil lokasi ini sangat mudah dijangkau dengan kereta api di swedia Abisko sendiri menjadi tempat terbaik untuk melihat aurora karena letaknya yang berada di pegunungan dan ditambah dengan angin yang cukup kencang menjadikannya daerah bebas awan di kawasan Skandinavia Utara. Waktu berkunjung terbaik untuk melihat Aurora adalah sekitar pada tanggal 6 Desember dan 6 Januari karena pada saat itu matahari tidak terbit. Untuk menikmati Aurora ada dua pilihan terbaik yang bisa kamu pilih. Yang pertama yakni dengan mengikuti tur yang disediakan oleh Aurora Zone. Ataupun menikmati Aurora sembari makan malam di Aurora Sky Station yang dapat membawa pengunjung menikmati pemandangan Aurora dari atas. Nu Wilayah Greenland Denmark menjadi salah satu tempat paling terbaik untuk menyaksikan Aurora Borealis Dan salah satu kotanya Nu adalah ibu kota dan kota terbesar di Greenland Terletak di muara pulau Nu Kangerlua dengan jumlah populasinya sekitar 56.000 Membuat kota ini tergolong jarang memiliki populasi sehingga menjadi tempat yang tepat untuk dapat melihat Aurora secara jelas Tempat ini juga menawarkan pemandangan lainnya seperti gunung es dan fjord Sayangnya penerbangan di tempat ini tergolong cukup mahal. Yellow knife. Kota ini terletak di tepi pantai Great Slave Lake di wilayah barat laut Kanada Dengan populasi 19.569, polusi cahaya di tempat ini tidak terlalu buruk Tetapi berjalan keluar dari kota dapat memberi pemandangan aurora yang lebih baik dibandingkan saat di dalam kota Untuk mencapai kota ini cukup sulit sehingga direkomendasikan untuk naik pesawat di kota Yellowknife juga tersedia tempat camping. Letaknya dapat ditempuh hanya 25 menit dari pusat kota bernama Aurora Village. Tempat camping di sini memiliki fasilitas tempat bersantai dengan pemandangan langsung ke Aurora. Juga dilengkapi kursi penghangat karena cuaca di sini sangat dingin. Selain melihat Aurora, Aurora Village juga menyediakan aktivitas lain seperti mengendarai kereta yang ditarik oleh anjing ataupun juga bermain snowmobile. Trumsu Trumsu yang terletak di sebelah utara Norwegia ini selain terkenal dengan julukan Paris dari utara juga matahari di tempat ini tidak terbit pada tanggal 26 November hingga 15 Januari sehingga menjadi waktu-waktu terbaik untuk melihat aurora borealis di kota ini Kekurangan dari kota ini adalah terdapat banyak polusi yang membuat tampilan aurora menjadi kurang jelas. Maka dari itu, cobalah menjauh dari kota dengan cara menaiki kapal Norwegian, Coastal, Steamer, Hurtigruten untuk melihat aurora di sepanjang teluk di pinggir laut. Perjalanan kapal ini hanya beroperasi pada Oktober hingga Maret mengikuti jadwal kemunculan aurora. Selain mengikuti perjalanan dengan kapal, kamu juga bisa melihat aurora di desa Erdsvjorden yang terletak 40 menit perjalanan dari kota Tromsø. Reykjavik. Reykjavik adalah ibu kota dan kota terbesar di Selandia dengan penduduk sekitar 120.000 jiwa. Selain menjadi destinasi turis yang cukup populer, Reykjavik juga merupakan salah satu kota terbersih, terhijau, dan teraman di dunia. Pantai, gunung, glaster, air terjun, dan aurora adalah alasan mengapa para wisatawan memilih untuk ke tempat ini. Selain memberi pemandangan yang spektakuler, penerbangan ke kota ini pun memiliki harga yang cenderung murah. Karena terdapat banyak penduduk di kota ini, jika kamu datang untuk melihat pemandangan aurora, sebaiknya keluar beberapa kilometer dari kota dengan menyewa mobil dan pemandangan spektakuler menunggu kamu. Firepigs. Firebanks yang terletak di Alaska juga menjadi salah satu lokasi terbaik untuk melihat fenomena aurora borealis. Di sini, pengunjung juga disajikan pemandangan seperti pegunungan, hutan, dan sungai. Area kota Firebanks cukup berpolusi; jika tujuanmu di sini untuk melihat aurora, menjauhlah sedikit dari area kotanya agar mendapatkan pemandangan yang terbaik. Ada tantangan tersendiri, loh ketika kamu mau menyaksikan si cahaya utara ini. Biasanya, banyak orang yang kedinginan dan keletihan hanya untuk menunggu kemunculan aurora. Namun di firebanks yang terletak di Alaska ini terdapat spot untuk melihat aurora tanpa terlalu kedinginan Ada satu desa kecil bernama Manly Hood Spring Nah di sinilah kamu bisa menikmati keindahan aurora sembari bercengkrama di kolam air ah, hangat